Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan bagi yang baru berjumpa dengan channel ini salam kenal dari channel musik Gobi Avestik. Nah, kali ini kita akan memulai kembali lagi belajar melodi karena di dalam melodi itu tidak hanya cukup menggunakan feeling ya feeling tidak akan kuat selamanya jika tidak ada dasar dasarnya yang kita ketahui daripada chord gitar ini. Uh, kuncinya tersebut so kali ini tidak banyak ya kita lanjut baik sob kita sikat saja uh, kemarin kan saya pernah upload video ya yang kuncinya itu mirip semua cara pegangnya tapi namanya itu berbeda nah, sekarang satu nama tiga tempat nah, yaitu kunci C ya kita belajar di kunci C aja dulu Ini C Mayer ya, Buat teman-teman yang Sudah melihat video saya Itu pasti sudah paham ya nah. Kemudian dimana saja C ini berada Ini satu ya tempatnya ya Di Telunjuk seperti biasa ya Di kolom ketiga Titik pertama ya dari telunjuk, nah, kolom keempat kita kasih kosong. Langsung loncat ke titik kedua daripada gitarnya, yaitu di kolom kelima. Ya, cara pegangnya satu, tiga, dua. Kalau satu, tiga, dua. Saya pernah menjelaskannya, tidak perlu saya jelaskan lagi, ya. Itu tata letak jari. Kemudian, kita sudah tahu di sini satu tempatnya, kemudian dimana lagi. Ini dia, seperti kita memegang uh, kunci baloknya, ya. hitung saja dari fret 12 kita mundur ya kita mundur kita mundur 12 13 eh uh, ya, apa 12 13 12 11 10 9 8 ya dari fret 8 dia cara pegangnya begini sebenarnya nah. Mungkin teman-teman kesulitan buat megang seperti ini Teman-teman pegang aja seperti ini seperti megang kunci Kunci baloknya Tapi jangan dipetik semua ya Kalau itu melodi sebenarnya buat ritme juga bisa Oke, saya kira udah paham ya nah, Kemudian di fret 12 Alasannya kenapa uh, chord gitar ini memiliki banyak tempat. Ini dikarenakan agar supaya kita bebas untuk memilih uh, nada melodi kita ya. Kalau ingin di nada yang tinggi kita ke fret 12 ini aja. Ini ke titik dua daripada gitar anda ya, di stang gitar anda ya. Titik kedua ini, ini, ini fret 12 nah. sorry itu ya sama ya suaranya. Nah, oke okay. buat teman-teman mungkin uh, <tuh> kalau kurang paham biasanya video ini bisa di download, di download saja. Nah, semoga teman-teman bisa memahami pembelajaran hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Akhir kata, wabilahitafiwul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba ya dan selamat belajar. Tetap semangat.